Halo guys, kembali lagi bersama saya di FN Slot Ya, itu di hari minggu ini ya guys ya Di hari minggu ini kita Ya, sambil menikmati hidangan orang tua di rumah ya kan Karena kan hari minggu pasti hari-hari keluarga Ini gue modal main seratus ribu ya ribu. Hmm, Tapi kita mencari JPJP -JP dari Get of Olympus. Tak lupanya saya mengingatkan buat kalian untuk selalu nyocol di rupiah 138 ya guys ya. Karena kemarin gua malam mingguan sama teman gua ya. Teman gua ada yang curhat, Cok. Ada yang curhat bahwasanya dia WD nggak dibayar dan akunnya langsung diblok. Makanya gua saranin ke teman gua lu mending jangan deh. Mending jangan bermain di BBPO yang Ya bisa dibilang apa ya, ya udahlah kayak gitulah. Gua saranin di rupiah satu tiga delapan. Kalau gua pernah di sini withdraw berapapun pasti dibayar sama rupiah satu tiga delapan ya kan? Pasti dibayar mau kalian withdraw berapapun. Jadi nggak usah ragu lagi atau nggak usah takut lagi. Perkara masalah withdraw berapapun nggak akan Gak akan gak dibayar, pasti akan dibayar oleh rupiah 138 ya kan ya. Kuning, oke turinnya turun, paksa seketernya, gak mau cok -co. <tuh> Kita langsung libas aja ya guys ya. Kita tengok-tengok lagi di sini, kita cek-cek lagi apakah kita dikasih oleh si Usman. Dari modal 100.000 ya, guys ya. Kita bet. Oh, langsung dikasih free spin oleh Usman ya, guys ya. Langsung dikasih free spin. Apakah ini pertanda? Pertanda apa? Enggak tahu juga. Pertanda apa? Optimis aja ya, guys ya. Optimis aja lah kita. Optimis aja. Siapa tahu masih di tol ya, guys ya. Kali-kaliannya belum keluar. Kenapa enggak tadi sih? bangke bangke. Apa enggak tadi? Ya, kita santai-santai dulu aja sambil menikmati kopi dan rokok yang pastinya ya guys ya. Buat kalian semua kalau nonton video ini jangan lupa ngopi, jangan lupa ngerokok ya guys ya. Dan tak lupanya saya bilang jangan lupa diklik tombol like, share, subscribe buat saya lebih semangat lagi untuk mencari tari konten dan video yang terbaik buat kalian lagi, ya intinya pokoknya kalian taunya gua yang seneng seneng aja, guys yang tau seneng, seneng cukup kalian tahu seneng saya aja, jangan tahu kesedihan dalam banget. Oh cok. udah lah ya kita nikmatin aja nih permainan dari get off olympus. Gua nggak lama-lama sih, guys. Gua nggak lama-lama karena gua mau berenang. Gua mau berenang, cok. Gua mau berenang, cok. Gua hari ini mau berenang. Ya, siapa tahu dikasih modal sama si Usman dan yang pastinya di Rupiah 138 ya, guys. Tuh, di Usman banyak di mana-mana banyak, tapi tergantung BO ya kan ya. Makanya gua saranin ke kalian untuk bermain di Rupiah 138. Karena tidak pernah ingat janji. Wah, wow. ya ini kenapa diturunin lagi ya? Ayolah us, ayolah us, ayolah. Kasih yang terbaik buat saya ya us ya. Biar saya lebih menikmati liburan hari ini ya guys ya. Buat kalian yang liburan pada hari Minggu sekarang, jangan lupa. Ya pokoknya jangan lupalah. Halo. apa sih, Cok? Udahlah ya. Pokoknya gua fokus aja ini sama si Usman. Buat kalian fokus aja sama permainan ini Usman. Dan oh, kali 50-nya connect ngentit. Kaget gua, Cok. Itu suaranya dedar. Uh. Anjir. Langsung dikasih satu juta ngepet. Cok, kaget gua bang Terus gua kaget, Cok. Langsung dikasih satu juta loh modal, oh. aduh gak ada obat, gak ada obat, gak ada obat, gak ada obat, nggak ada obat ini guys, gak ada obat guys, waduh gak, gak ada obat, gak ada obat, kayak mana ya? Gua nah, gua bingung cok, gua bingung, ah udah lanjut aja lah lanjut lah, lanjut gua buy langsung, apakah, apakah, apakah, apakah gua buy guys ya, gua buy langsung guys gua bay langsung cok ini ini bener-bener. Bener-bener gua apa ya udahlah pokoknya gua mau apa aja lah gua mau apa pokoknya ini Semoga aja dikasih ini connect kuningnya yuk bisa oh cang ih apa itu nggak mau connect cincin astaga Kuning oke okay, kuning hijau konek Kali-kaliannya Usman Tolong kali-kaliannya Usman Tolong Us Gak mau dikasih lagi sabar sabar sabar Sabar Epen sabar Epen Sabar Guys ini gua bayar 1 juta ya guys ya Gua bayar satu juta guys ya Gua bayar 1 juta cok Gua bayar satu juta cok hmm, Tor Gelasnya hmm, kurang dua. Asa ah, gurasnya, gelasnya please, gelas please. Oke, kuningnya ini turun, ini kuningnya turun. Me, uh, cincin cincin cincin Oke. 2 JP, guys. 2 JP. Hah, ha, ha. Mati ya. Modal saya satu juta udah balik ya guys ya, udah gua selesai ini. Selesai free spin ini gua mau pergi berenang langsung ya guys. Gua langsung pergi berenang guys buat kalian semua yang mau request pola-pola dan mau gua request bet berapa. Silahkan typing dan komen di bawah ya guys ya. Gua mau withdraw ya guys ya. Gua withdraw selesai ini. Gua mau withdraw. Gua mau withdraw, ih ya. gigi ada obat, Gak ada. Gak ada obat ya guys ya. Buat admin adminku di rupiah 138 tolong depo withdraw saya segera diproses ya guys ya. Tolong segera diproses karena saya mau berenang dengan keluarga saya. Buat kalian semua jangan lupa di klik tombol like, share dan subscribe juga ya guys ya. Sekian pamit saya ya guys ya. Saya ini udah selesai gua mau pamit ya guys ya. Thank you, thank you guys.